Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat Jaya atau yang sering dilapaskan dengan Kamajaya adalah penguasa terakhir dari Palembang yang masih dalam lingkup Kesultanan Palembang Darussalam. Walaupun pada tahun 1825 Kesultanan Palembang dihapus ke, tapi Belanda masih belum bisa menguasai Palembang secara penuh sehingga penguasa Palembang dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Pangeran Kramojayo sejak tahun 1825 sampai 1851 barulah setelah 1851 Palembang secara utuh dan penuh dalam cengkaman asing banyak kiprah dan peran dari Pangeran Kramojo ini tapi sayangnya Mang Daya dapat info bahwa Makam dari Pangeran Kamujayo ini yang termasuk objek diduga cagar budaya, dirusak oleh wong yang tidak dikenal. ya kiro-kiro yang berani ngucak-ngucak ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tolong digerak ke dulu jarinya untuk mensubscribe channel Mang Dayat. Dan, maka tidak ketinggalan update ceritanya. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Palembang ada di Pangku Sareh Adi Jonjo. Seperti Sultan berwibawa dan sopan. Seperti Sultan. Paling... Sebelum kita bahas tentang sosok dari Pangeran Kramo Jayo, kita bahas dulu tentang pengerusakan makam dulu ya. Jadi pada saat kemarin kejadian sebelum masih tahun baru 2000 masih belum tahun baru 2023 tiga Desember 2002. 2002. Heeh. Ah. Itu lewat, Pak. Iya. Dapat dapat telepon bahwa ini dipatah-patahin lagi tuh pisan. Batu Nisan. Hmm. Eh pas saya ke sini Hah? Ya pas kejadian itu. Nah, ya, saya lihat loh kok dihancurin lagi. Pangeran Kamu Jayo ini ialah penguasa terakhir Palembang. Dimakam ke di Komplek Pemakaman Pangeran Keramojayo di Jalan Segaran Lorong Kambing, Kelurahan 15 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang. Dikabar ke jadi sasaran aksi perusakan uang yang tidak bertanggung jawab. Seluruh nisan di areal Komplek Pemakaman ini dipata-pata ke sama Padahal komplek pemakaman ini sudah terdaftar sebagai objek yang diduga cagar budaya oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan nomor urut 13. Menurut keturunan Kelimo Pangeran Kamojayo yaitu Raden Iskandar Sulaiman SH, nisan-nisan yang ada di komplek pemakaman Pangeran Kamojayo ini dipatah-patah keseamo dihancurkan oleh wong yang tidak bertanggung jawab. lempar Nggak. lempar bisa nah, ada itu ada kan? Masih, masih itu yang di sekitarnya ya jadi satu lagi tuh masih hmm. ke, ke, ada di pojok sana yang paling parak pagar ya parak pagar ya? ya karena itu berat besar cak, cak pangeran itulah besar ya bini nya tuh ada di situ tuh oh bini karena pangeran ada di sini hah? hancur hancur enggak dilempar lemparin yang dipatah-patah ada berapa batik kok. perkiraan? Semarin patahannya banyak di situ tuh. Perkiraan ada berapa nisan itu? Aduh, sepuluh, sepuluh nisan yang dipatah. -pata. Lebih kurang. Lebih kurang sepuluh nisan yang patah itu. -pata. Ya, masuknya dari sana. Di uh. belakang sepanduk. Dari yang cia hutan-hutan itu? Iya. Pelakunya sudah tahu. Pelakunya, kalau boleh saya ngomong, walau alam bisawak saya tidak kenal. Karena pada saat saya ke sini sudah ada dari Pol. Pah, hukum yang dilakukan oleh Juriat, Pangeran Ramadhan juri apa? Lagi diatur sebagai dalam satu strategi, baru diatur. Iya, sudah dilaporkan belum? Polisi sudah tahu. Tapi, Tapi uh, laporan resmi belum. Laporan, ya? resmi? laporan resmi belum. sudah, hmm. ya sudah. Nah, polisi kan gitu ya. sedang dipersiapkan oleh pengacara. Iya, ya. Jadi, kan sudah akan diambil langkah-langkah hukum ya. Iya. Untuk mengenal lebih dekat dan mendalam tentang sosok Pangeran Kramojayo, berikut catatan sejarah mengenai Pangeran Kramojayo. Tanja Palembang, warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan. Dari catatan sejarah, Pangeran Kramojayo ini ialah penguasa terakhir dari era Kesultanan Palembang Darussalam. Namun lengkapnya ialah Raden Abdul Azim Nato Dirajo, bergelar Pangeran Kramojayo Perdana Menteri. Ayahnya bernama Pangeran Nato Dirajo Muhammad Hanafiah bin Pangeran Wiramangala Muhammad Qosim bin Pangeran Nato Dirajo Lumbu, bin Pangeran Ratu Pubayo, dan bin Sultan Muhammad Mansur bin Susuhunan Abdul Rahman Candiwalang. Sedangkan ibunya ialah Raden Ayunanto Dirajo Manisah binti Sultan Susuhunan Ahmad Najamudin Selain mendapatkan pendidikan utama dari bapaknya dewe, beliau juga pernah mendapat pendidikan di lingkungan istana, belajar sama ulama-ulama besar di Palembang pada waktu itu, menuntut ilmu-ilmu agama, ilmu siasat, ilmu perang, pencak silat dan lain-lain. Beliau juga mengamalkan tarekat Samaniah dan tarekat Rifatiah. Ujang Palembang Memakai tanja batik Peninggalan Sultan Palembang Pangeran Kramojayo Pernah menduduki jabatan-jabatan penting Di Kesultanan Palembang Darussalam Beliau adalah menantu Sultan Mahmud Badarode Duo Jabatan-jabatan penting yang pernah dipegang Sebagai komandan Baluwarti timur Di Istana Benteng Besar dalam Perang Menteng tahun 1819. Kemudian sebagai Komandan Benteng Tambak Bayo di Muara Sungai Kumring, Pelaju. Dengan senjata pusako yang paling ampuh pada masa itu yaitu Meriam Sri Palembang. Kemudian beliau juga pernah menduduki sebagai Panglima Perang Kesultanan Palembang Darussalam. Selain itu pernah menjadi Duta Utusan Sultan Mahmud Badaruddin II. Pernah juga menjadi Perdana Menteri di masa Kesultanan Palembang pada tahun 1823-1825. sampai 1825 yang kemudian setelah Kesultanan Palembang dihapus ke menjadi Perdana Menteri atau pepatih pada tahun 1825 sampai 1851. Tahun 1821 kan Kesultanan Palembang uh -huh. dikalahkan oleh Belanda uh -huh. dengan dibuangnya atau diasingkannya Sultan Mahmud Badrun II. Yeah. Tetapi Belanda masih meneruskan Kesultanan itu sampai dengan tahun 1825. Uh -huh. Jadi setelah Sultan terakhir, Sultan Ahmad Najamuddin IV di masa itu diasingkan ke Manado baru tahun 1825 kesultanan betul-betul dihapus dan penghapusan kesultanan itu kemudian membuat Belanda uh, melakukan kebijakan yaitu membentuk keresidenan di Palembang. Jadi kesultanan uhum. diganti dengan keresidenan. Uhum. Tetapi keresidenan pada waktu itu belum mencakup seluruh daerah Uluan Mangdayat. Jadi uh, untuk menyebat untuk menjembati dengan daerah Uluan uh, Belanda memamankan pemerintah bersifat pemerintahan lokal gitu hmm, kan. Jadi yang sistem ya. dari Kesultanan masih dipakai. Masih dipakai sebetulnya, hmm. tetapi tidak lagi Sultan, tapi Perdana Menteri. namanya oh. ya. Perdana Menteri eh, Kramojo. Seperti Sultan gagah dan tampan seperti Atas siasat Belanda untuk menguasai Palembang secara utuh dan ngelepas ke pengaruh Kesultanan Palembang, maka pada tanggal 29 sawal 1267 Hijriah atau di bulan Agustus 1851 malam Rebu, Pangeran Kramojoyo ditangkap karena memang Pangeran Kramojoyo tetap menentang kepada kolonial Belanda. Sejak tahun 1849 uh? itu sudah ada bau-baunya bahwa Perdana Menteri Kramojayo ini bakal dilengserkan. dilengserkan uh -huh. oleh kolonial Belanda sehingga kemudian beliau difitnah diasuh kemudian diputuskan uh, Kramajaya betul betul dipecat sehingga kemudian setelah tahun itu 1864 Belanda baru membuat keresidenan yang utuh di Palembang uh -huh. artinya mereka uh -huh. bisa langsung berhubungan dengan Jadis. para pemesar pribumi yang di Beliau diasing ke Probolinggo Banyumas Jawa Timur ...dengan menumpang kapal asap pada waktu itu. 10 tahun kemudian, tepatnya 5 Mei 1862 beliau wafat di usia 70 tahun. Kemudian jenazahnya dipindahkan ke Palembang di Kampung 15 Ilir. Di Jalan Segaran, Lorong Kambing, Kelurahan 15 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang. Selain Perdana Menteri, pangeran Kramo ini ialah menantu dari Sultan Mahmud Badaruddin II. Beliau menikahi anak dari Sultan Mahmud Badaruddin II yang bernama Raden Ayu Kramojayo Kotima. Dari pernikahan ini dikaruniai tujuh putra dan putri. Sedangkan dari istri-istrinya yang lain juga punya anak sekitar 18 anak lagi. Seperti Sultan naga dan tampan. Seperti